enggak nyampe banyak lah ya, nggak nyampe 500.000 juga nggak, Gue cuman main di B, di modal 150.000 aja. Dan biasanya sih gue main di 100 ribu ya, cuman ini lagi gue tambahin gua cap dikit aja. Jadi kita bermain get software limbus ya. Jadi kita harus coba lihat untuk model 150.000 kita bakalan naik atau malah rungkat. Di sini gue langsung tembak dengan bet 6000 atau 4800, gue aktif double change ya. Dan kita coba putar spin yang pertama. Oke. Okay. Jadi buat kalian yang penasaran silahkan banget kalian stay tune di video gue sampai selesai Jangan dulu kalian skip sampai permainannya selesai oke? Okay? Dan buat kalian yang udah bergabung jangan lupa dibantu like, comment, share, dan subscribe -nya. Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya Biar nanti kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang nantinya bakal gue upload setiap harinya Oke? Okay, masih ada sisa spinnya lagi, coba kita selesaikan dulu ya Oke, okay, mulai connect Cincin connect nih Cakep banget, satu ribu dong Waduh, dikali 19 auto sensasional guys tujuh ribu Oke okay. Naik besar ya, dan ini Cuman connect di luar spin aja Aduh, bersyukur banget nih Kita langsung naikin bednya Langsung di sepuluh ribu ya Kita coba nih, dengan bed yang gede anjim nggak connect dong. Oke okay guys, kali aja kalian kepo dan penasaran situs apa yang kira-kira lagi gua pakai sekarang, inilah situs permen 138 yang mungkin belum banyak orang yang tahu ya. Jadi silahkan banget kalian bisa kepoin langsung permain 138-nya. Untuk linknya nanti bakal gua kasih kalian di description box atau di kolom komentar yang paling atas. Nanti tinggal dicek aja. Mampus. Bead sepuluh ribu gue dapat scatter dong, waduh, oke okay, oke, okay. cukup lumayan gacor ya untuk setara dia situs situs uh, baru dan kalian bisa lihat sendiri ya dari pecahannya dan untuk putaran spinnya, apalagi kita dapat scatter sekarang dan kalian bisa lihat bead gue berapa ya, luar biasa, cok, cakep sih, petir. Cakep banget 34 ribu dong 44000 Masih connect lagi nggak, Dikali 12 coy Waduh Udah ini mau tok Ini ya jackpot kita ya Dari awal kita langsung dikasih gopay Dan sekarang kita dikasih scatter gratis pun Dengan bet 10.000 itu udah luar biasa banget loh Ancim 12 nya nyangkut dong 30.000 Dikali 26, mampus enggak tuh Sensasional guys Oke, okay, mending kita fokus dulu aja nih Masih ada sisa 11 pin lagi Kira-kira dari bet sepuluh ribu Kita bakal jackpot berapa banyak Gokil satu juta tiga Wow, ini gua udah tembus di dua juta sembilan guys. Gokil banget sih. Wah, nggak ada tandingannya nih situsnya. rp ribu guys Wow Ini gua tanpa apapun ya Cuman tadi memang enaknya Connect di luar dan tadi ditambah dengan Kita dapat scatter gratis Iya dong guys Oke okay, guys, inilah kemenangan gue di permen 138 Dan itulah situs yang lagi gue coba mainkan sekarang Jadi silahkan banget buat kalian yang mau kepoin situsnya Langsung digaskan aja ya Oke, okay, ini by spin terakhir gue spesial Buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai sekarang ya guys Dan inilah kemenangan gue yang tak terduga ya Modal 150 ribu berhasil mencapai 3 juta rupiah Oke okay, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai nih guys Semoga kalian beruntung juga Kalau misalkan kalian main di permen 138 ya Siapa tahu kalian pemenangnya anjay Dan nantinya gue bakal balik lagi dengan situs-situs yang lebih gacor Jadi jangan sampai kalian ketinggalan Dan see you next video guys Bye